Halo pecinta kereta api, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung tahun Tentunya sudah banyak hal yang terjadi selama satu tahun ini Salah satunya adalah penguangannya COVID-19 Namun ada juga loh yang menarik dari tahun 2020 ini Sebut catangnya dari dunia kereta api Indonesia Jawab rasa penasaran kalian saya merangkunya dalam 30 momen unik dan langka berkereta apian Indonesia meski keseluruhannya saya dapatkan di tahap 8 baiklah langsung saja Pertama saya dapatkan pada 12 Januari 2020 Rangkaian KA Jenggala dikirim ke Yogyakarta oh. guna perawatan Momen yang kedua ini tidak biasanya terjadi Kereta di Kereta kecinakan di tersitarik logomera d 3 Melainkan logo seri CC201 Saya dapatkan pada 11 Januari 2020 Momen ketiga adalah melintasnya kereta Uji coba Pesanan negara Filipina berupa rangkaian KRD saya dapatkan pada 22 Januari 2020 Momen yang keempat ini terjadi pada tanggal yang cantik loh Yaitu 2 Februari 2020 Rangkaian kakak komputer tulang telah selesai perawatan Dan dikirim ke Bandar bubi momen kelima bisa dibilang belum pernah terjadi hitam 8 keangkutan BBM membawa tambahan 2 unit gerbong tertutup angkutan bumu saya dapatkan pada 23 Februari 2020 saya dapatkan pada 26 Februari 2020 melintasnya kereta ukur galunggung atau yang biasa disebut Minions dalam pengambilannya saya harus sedikit hujan-hujanan momen ketujuh ini terjadi saat awal masuknya Covid-19 ke Indonesia yaitu 7 Maret 2020 Peranggaian kereta inspeksi 3 digunakan untuk sosialisasi Momen ke-8 saya dapatkan pada 17 Maret 2020 KA Gaya baru malam selatan memakai dua komoni Saya mendapatkan pada 1 April 2020 Rangkaian KA Jenggala telah selesai perawatan Dan juga pergantian livery dikirim ke Sidotopo Momen yang ke 10 Saya dapatkan pada 26 April 2020 Perawatan Jalan Rel bekerja di antara stasiun Sepanjang dan Stasiun Poharan Momen ke-11 saya dapatkan saat PSBB diperlakukan, yaitu 14 Mei 2020 Jalankannya KLB penumpang setiap dua hari sekali. Sebelumnya, KLB ini menggunakan rangkaian panjang dan dijalankan setiap hari. Pada 16 Mei 2020 melintasnya tiga unit lori inspeksi hal 8. Momen ke 13 saya dapatkan pada 10 Juni 2020 KA atas Selatan memakai sebuah lokomotif dari CC 203 dan CC 201. Momen ke-14 ini bisa dibilang cukup menggembarkan lo Rangkaian pertama lokomotif dan kereta penumpang pesanan negara Filipina di coba. Saya dapatkan pada 25 Juni 2020. Momen ke-15 saya dapatkan pada 28 Juni 2020 Melintahnya KLB kericak dengan sarana dan warna yang seragam Sebelumnya KLB ini menebar di timur Stasiun Poharan Namun saya kecolongan momennya Momen ke-16 saya dapatkan pada 30 Juni 2020, melintasnya satu unit lokomotif seri CC206 tanpa membawa apapun, atau bisa dibilang keruntulan. Momen ke-17 ini bisa dibilang sebuah keberuntungan, lho. Saya mendapatkannya karena tiba-tiba melintas pada 19 Juli 2020 Momen ke-18 ini masih berkaitan dengan momen yang sebelumnya Lokomotif yang menarik gerbong kericak campuran Kembali dengan membawa satu gerbong kericak pada 19 Juli 2020 Momen ke-19 saya dapatkan pada 20 Juli 2020. MPJR dikirim menuju Mojokerto. Momen ke-20 adalah melintasnya kereta ukur jalan rel. Sebenarnya sih saya mendapatkan beberapa KUJR pada 2020. Namun, saya memilih yang didapatkan pada 27 Juli 2020 Momen ke-21 saya dapatkan pada 4 Agustus 2020 Melintasnya trek metaka dengan dipasangnya bendera merah putih di bagian depan Momen ke-22, saya dapatkan pada 14 Agustus 2020 uji coba rangkaian kedua lokomotif dan kereta penumpang pesanan Filipina. Uji coba kali ini cukup sepi peminat dibanding yang pertama. 23 saya sempatnya pada 20 Agustus 2020 KA Parcel yang hanya berupa kereta bagasi berwarna hijau pada salah satu kereta bagasinya berwarna kuning momen yang ke-24 ini terjadi di jalur utara bisa dibilang tidak akan pernah terjadi lagi loh kereta penolong dikirim menuju Tanjung Priuk dan lanjut ke Sumatera Pada 21 Agustus 2020 Momen ke-25 Saya dapatkan pada 10 September 2020 KA Jayakarta Membawa 2 unit kereta wisata Momen ke-26 ini Sangat unik lho Roda kereta naik kereta pada 10 Oktober 2020, saya harus bermain dengan cuaca dalam pengambilannya. Momen ke-27 saya dapatkan pada 22 Oktober 2020. ALP gereja dengan sarana dan warna yang berbeda-beda harus berhenti di stasiun kejangan Saya dapatkan pada 24 Oktober 2020 Melintasnya uji coba Rangkaian terakhir lokomotif Dan kereta penumpang pesanan Filipina 29 bisa dibilang jarang terjadi loh pengiriman keren menuju Solo setelah selesai mengevakuasi anjlokan kereta di Malang lintati sahin tulangan pada 20 November 2020. Terakhir, saya dapatkan pada 2 Desember 2020. Melintasnya kereta Inspeksi 4, guna persiapan angkutan Natal dan tahun baru masehi. Nah, itu tadi 30 momen dalam tahun 2020.